Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelangkaan ekonomi. Yang pertama, saya akan bahas pengertian kelangkaan ekonomi. Pengertian kelangkaan ekonomi adalah di mana kondisi kita tidak mempunyai sumber daya untuk memuaskan kebutuhan kita. Jadi, itu teman-teman, pengertiannya terus apa sih faktor penyebab kelangkaan itu? ada empat ya teman-teman, yang pertama kurangnya tenaga kerja, yang kedua keterbatasan sumber daya dan yang ketiga ulah negatif manusia terhadap kekayaan alam ini, dan yang terakhir keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama, jadi itu teman-teman faktornya terus bagaimana upaya untuk mengatasi kelangkaan itu saya akan kasih tahu, ada empat ya teman-teman, yang pertama mencari alternatif untuk mengatasi kelangkaan ini, dan yang kedua menjaga silkurasi udara yang ketiga yang ketiga ya teman-teman maaf, mengefisienkan sumber daya jadi itu teman-teman, saya sudah jelaskan pengertiannya faktornya, terus cara mengatasi kelangkaan ini terus saya jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang Dan harus dipenuhi oleh manusia Maka kalau tidak akan mengganggu kelangsungan hidupnya Jadi itu teman-teman kebutuhan Terus keinginan Keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki seseorang Namun tidak harus dimiliki teman-teman perbedaan keinginan dan kebutuhan. Terus saya akan jelaskan macam-macam kebutuhan. Ada empat ya teman-teman. Yang pertama intensitas, yang kedua sifat, yang ketiga waktu dan subjek. Intensitas dibagi menjadi tiga. Ada primer, sekunder, tersier. Terus sifat jasmani dan rohani. Waktu waktu sekarang dan yang akan datang. Subjek. Ada kelompok dan hidup-hidup Jadi itu teman-teman yang saya jelaskan Tadi Semoga bisa dimengerti Dan mohon maaf Bila ada kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh